Bismillahirrahmanirrahim Rekes Rekes Mühüh Mantap Dua jari lumayan, aduh mancing pakai umpan lama bosku. Cepat saya main karung ya. alhamdulillah. Hai, pertama strike satu mantap. Bro, oh, berat, bro! Tarikannya, bro! dan meski ini tarikannya, tarikannya mantep banget, ya. Wih, mantep, bro! Tarikannya, tapi, cewek, cewek, cewek, cewek, bosku! Mantep, guys! Gak Hai, kali ini kecil, bosku. Cuman dua jari, alhamdulillah seperti dua jari yang kenalnya di sini, bosku. Di punggung, oke, okay, kuris. kita nyari lauk buat dua hari bosku disini banyak yang mancing pakai tekek umpan lumut main ke orang aja bosku Bosku, gede kali ini. Bosku, berat rasanya. Bosku, kenapa ini? Bosku, seperti gak mau jalan. Bosku, sampai ini. Bosku, aduh, apaan? Bosku, apakah sampah pakai ikan? Bosku, Oh ikan! Bosku, mantap! Bosku, gede. bosku mantap kita amankan dulu bosku oke okay. landet lagi dua jari oke okay. mantap masuk iya yeah. Lanjut lagi, bosku, muncul. Sorry. Duo dari Bosko. Oke. Okay. Cuacanya mendung, guys. Mau hujan nih. Guys, kawan, guys, guys, karung gas, dua jari lagi, mantap, guys, sobek kesakinya juga. Oke, okay. lanjut. Uh, mantap Viko Mantap Temankan dulu bro Teknik garong pas Mantap Lanjut Lanjut garong, garong ini itu kelamaan. track guys uh, kenapa nih guys kayaknya gede nih guys gede guys wih mantap money, guys nambah money guys satu lagi guys Sis, tiga jari, oke, mantap, bungkus, hidup. dulu kali ini kecil bro nih dua jari kita ngomongkan Hai jari kalau di rilis bakalan mati ya pasku. jadi sayang bawa aja view hasil garong hari ini bosku. lihat hasilnya lumayan banyak juga, bosku. Oh, hasilnya lumayan bosku. hampir penuh karung ya bosku. ukuran dua jari, tiga jari. oke. lanjut lain waktu.